Hello boy, welcome to Be Back Again with Me. Akan cuy, apa kareba, baji bajiji? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya cuy. Seperti biasa ya cuy, Mamang Breadlot akan membahas bocoran pola slot gacor dan membahas kupas tuntas tentang Top Olympus ini ya cuy. Dengan ditemani lahan tergacor terkece terpercaya, Mantap jiwa 2022 cuy. Dimana lagi kalau bukan di... Naga 138 ya cuy Karena Naga 138 ini Lu mau JP berapapun Pasti dibayar kontan ya cuy Dan juga Naga 138 ini merupakan salah satu situs slot online Tergacor di Indonesia Dengan tingkat kemenangan paling tinggi ya boy Pokoknya buat kalian semua Yang belum mempunyai ID nya kuy pada daftar ya cuy Untuk link pendaftarannya udah memang taruh Di tentang channel ya boy kuy. Cuy Tanpa berlama-lama lagi ya boy Langsung saja kita ke in-game nya gitu cuy. Setelah nyocol-nyocol manja beberapa saat Akhirnya kita mendapatkan gratisannya Cuy Dibiat 3.000 rupiah gitu boy. Seperti biasa gua cuma membawa modal receh-receh santuy ya Cuy Cuma bawa modal cepek saja gitu Cuy sisa tiga puluh delapan ribu sudah ngasih gratisan di bed tiga ya cuh idi hidih di kaliannya cuh tambahin lagi hmm anjing meledak ini maco meledak boy udah kali sembilan belas ya boy hmm mm, tambahin lagi dong us idi anjing meledak ini maco cu. asli cuh sensasional banget ya boy empat ratus dua puluh sembilan ribu nggak ada lawannya boy si kaki ini memang terbaik gitu kan boy terbaik gitu cuh lah masih ada delapan perseput ini cuh Kasih yang mantap-mantap, oke cuy, lumayan cuy Hmm, anjing hmm, ditambahin lagi boy, ayolah Kaliannya udah menyala ya cuy Udah, kali 28 gitu, boy Lumayan sangat besar ya cuy batch segini gitu cuy Ayolah, masih ada Hmm, hmm. Masih ada 7 pricip Ih, sayang-bet, sayang, sayang cuy Mahkotanya nggak dikasih konek boy Ayolah, kasih ledakan Eh, laga anjing, oke ini nggak konek cuy Sayang-bet, sayang, sayang cuy ayolah itu udah meronta-ronta perkaliannya cu terakhir dong boy kasih boy idih lumayan cu lumayan birunya kasih idih ungu pasti ya boy tembak cu anjing mm -mm. meledak lagi cu meledak lagi nih oh, boy pasti boy idih sayang buat sayang cu sayang cu tapi lumayannya cu super bi langsung cuy super bi cu hmm dikasih 781 ya cuy. Kita coba spin manual dulu ya cuy. Oh ya cuy. Nggak lupa juga ya boy Memang ingatkan kembali ya cuy. Main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya boy. Gue tidak merekomendasikan kalian semua menggunakan duit beras ya cuy apalagi duit orang tua gitu cuy. Jangan sampai ya boy. Yang ada nanti lu semua malah jadi beban keluarga ya cuy. Karena kan kita di sini hanya sebatas hiburan aja ya boy. Game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian utama intinya ya cuy Jadilah smart people gitu, boy. jangan baperan ya cuy Karena namanya juga game gitu, cuy. ada kalah, ada menang ya boy Pinter-pinternya kalian jaga nafsu sendiri masing-masing lah intinya ya cuy Ada batas kewajarannya juga ya cuy, setiap hal gitu boy Jangan sampai emosi, jangan sampai kepancing tentunya ya cuy. Ojo, oh gue coba naik bete, ya boy. Di 50 quick turbo kita coba ya, cuy Di bet kita peribu dengan diaktifkannya double chance tentu saja ya, boy. Apakah ada sesuatu kejutan? Uh, uh, anjing lumayan konek, kuning pasti kuning yang ini sambut dong cincinnya, boy. Uh, anjing kurang satu, cuy Sayang sekali ya, cuy, Tapi lumayanlah nice gitu, cuy Niceya di luar ya boy hmm, hmm skaternya kasih lagi dong boy Idih gak mau ya boy Ayolah kasih lagi boy Hmm, hmm biru sambut petirnya dong kek Idih kuniang yang kuniang pasti idih, kuasti Susah nembak cuy Kalau udah ada skater kayak gitu Susah susah ya cuy Jarang nembak anjing Ayolah Tambahin lagi gitu boy udah kasih gratisan lagi lah. Saldo kita masih stabil ya boy. Di enam 6000 saldo kita masih stabil di angka 700-annya boy. Hmm anjing kurang satu sekitarnya boy. Kurang satu itu cu. Idih, oke okay, cu lumayan konek cu. Lumayan biru kuning idih masih juga boy. Tapi lagi kek kali GoPay lumayan cu. Kali 16 165.000 langsung cu. Enak cuy, enaknya di bed gede tuh kayak gini ya boy Enak di luarnya cuy, meskipun Scatternya agak sedikit susah ya cuy Karena ada kelebihan tersendiri juga gitu kan boy Ada kelebihan, ada tentu juga ada kekurangan Pastinya ya boy Ayolah, kasih petir lagi kayak di luar anjing mm, sayang sekali cuy, multiplayer 13.000 ribu Gak mau nembak ya cuy <coughs> Kita coba pake bola apa lagi ya cuy bingung buat bingung juga ya cuy kita coba di 30 sepintur bola kali aja mau ngasih gratisan ya boy untuk bednya masih di bed yang sama ya boy di beth 6000 gitu cuy jangan terlalu gede lah jangan terlalu barba ya boy ngeri beth ngeri ya cuy harus main santuy gitu cuy harus santuy enjoy relax ya boy. sambil ngopi sambil uduin tentunya cuy. Cuk Elah Kasih belum ada tanda-tanda skater ya Cuk <tuh> Sejauh ini belum ada tanda-tanda gitu kan Boy hmm, Birunya pasti Merah dong sambut dong Boy ini kurang satu ya Cuy Hidih, akhirnya ya, Boy. Akhirnya dikasih gratisan ya, Boy. Setelah beberapa saat, gitu loh, cuy. Elah, kasih yang mantap-mantap, Boy. Kasih yang mantap-mantap, gitu cuy. cuy. Mm -mm, yang penting nabung dulu lah, tidak apa-apa kali dua juga ya, Boy. Yang penting nabung dulu, mm -mm, lumayan, cuy. Lumayan betul, lumayan ini, cuy. Elah, tabung dulu gitu, Boy. Masih ada 13 belas prinsip ini, cuy. Kayaknya ini meledak coy, awal-awal udah dikasih konek ini kayaknya meledak ya boy Elah, jangan dikasih loco mm -mm, biru dong sambut petir dulu, ke okay, please ini multi P15 ya, mm -mm, cucok, cucok banai Hmm, ini -mm, Mengerikan coy. biru dong boy Idih, sayang sekali birunya nggak dikasih ya cu Aduh, super heavy gitu boy mantap Mantep-mantep emang cu Si kakek terbaik gitu kan boy Ini dikasih nyangkut lagi birunya Cangkir biru mm, Lumayan Lumayan sensa again eh, enggak deh enggak sensa kayaknya cuk Cuma dikasih megalodon ya cuk Lumayan lah Ayo lah Masih bisa ke angka 2 jetty lah Tembusin gitu kan boy mm -mm, Anjing Simbol favorit gua kena gitu kan boy Ini, ini kuning pasti kayaknya cu mm -mm, Mantep, biru sambut Biru kuning kelabu anjing mahkota itu apakah dikasih? Ini Nggak ya cuy sayang bet sayang ya boy Sayang bet sayang itu kalau dikasih meledak Satu gt 50 Mengerikan ya cu Mengerikan, ya boy, mengerikan ya cu Enak bet enak memang Apalagi itu kalau dikasih top simbol mahkota ya boy Udah gitu kan cu, Kelar hidup si kakek ya boy Kaliannya udah menyala, udah kali 41 ya cuy Masih ada 5 prespin Ayolah, Tembusin 2 JT cuy Dikit lagi ya boy Oke lah Karena ini juga udah lebih super lebih dari cukup ya cuy Super duper pokoknya boy Terima kasih banyak yang udah bantu support channel gua Dengan cara like, share, and comment ya boy Jangan lupa subscribe juga Kalau menurut kalian bermanfaat Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Mamang ya boy Mamang pamit undur diri See you next video Bye bye